Jangan takut bermimpi, berusahalah semaksimal mungkin. Suatu saat, kalau kalian ada yang serius mau berkonten, pasti kalian akan ada di atas. Karena aku sudah memutuskan bahwa mau ada yang ngomong apapun mau ada yang berkira buruk dan apapun aku persilahkan dengan senang hati ya. tapi satu hal ya, aku tidak akan pernah berhenti aku tidak akan pernah berhenti buat hidup kalian semua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 Jangan takut bermimpi Berusahalah semaksimal mungkin dong. Suatu saat Kalau kalian ada yang serius Mau berkonten Pasti kalian akan ada di atas <tip> <tip> <tip> <tip> Jangan takut bermimpi usahalah semaksimal mungkin suatu saat kalau kalian ada yang serius mau berkonten pasti kalian akan ada di atas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 suatu saat kalau kalian ada yang serius mau berkonten pasti kalian akan ada di atas